gak aja aja taksi yang serak-serak kulet aja aja batu itu terlalu sakit jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa batu itu setiap lima menit ada kontraksi jadi saya bisa gelak aduh, bergerak? が痛い。 sampai lama saki cuma 1 menit saja tapi aku merasa wow itu lama banget, jauh banget gitu waktu itu aku merasa maupun begitu tapi nggak boleh jadi aku taruh di ashkog あたりはい。はい。大丈夫歩ける大丈夫。 masih oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke yang nemenin, soalnya nggak boleh. Uh, khawatir sih khawatir ada. ini ruang tunggunya guys kayak gini. nggak ada orang bener-bener cuman aku doang di sini. jadi guys aku bakal nungguin di sini sampai siaco melahirin. tau kan rumah sakit kita di mana? yang belum nonton ya bisa cari tuh waktu kita cari rumah sakit. untung ya cari rumah sakit yang bener-bener deket sama rumah. jadi gampang ketika mau kesini tuh gampang banget serius ya walaupun bisa pakai taksi ya tapi cepet gitu loh sampai rumah sakit kurang lebih ya 10 menitan lah deket banget kan itulah gunanya waktu kita cari rumah sakit walaupun mahal ya rumah sakit ini mahal jujur tapi deket sama rumah itu yang paling penting jadi ketika ngontrol kehamilan juga sih coba lebih mudah kan ya nggak terlalu capek lah namanya orang hamil kan ya beda berapa sih uang itu kan nggak segalanya makanya aku pikir ya udahlah ini juga gak apa apa walaupun Ya mahal, jujur mahal. Jadi makanya kita pilih rumah sakit yang ini. Ya nggak masalah sih ya, cuman buat aku tuh agak kaget karena kemarin habis ngontrol kata dokternya, uh, belum kelihatan bakal melahirkan. Dokternya nggak mau sendiri. Waktu dicek, jadi kan uh, si air ketuban atau apa gitu, bayinya itu bakalan turun gitu ya. Mendekati pas mau ini melahirkan. Itu nggak ada perubahan. Makanya kita masih santai-santai ya orang kata dokternya juga olahraga masih boleh dibilang gitu <laughs> oke okay, bener-bener itu beneran kemarin loh guys bener-bener kemarin persis kemarin Shaco pernah ngerasa sakit sedikit gitu kemarin pagi kasih tahu juga ke dokternya oh gitu emang kalau orang hamil mendekati mau melahirkan ada rasa sakit seperti itu yaudah makanya kita Bukan cuek ya, tapi kata dokternya mau olahraga ringan masih boleh dia bilang. Bener-bener di luar dugaan. Pas tadi aku tanya ke dokternya lagi, dia bilang sih ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi tiba-tiba pagi sakit sampai malam gitu, terus mau langsung melahirkan itu masih wajar dia bilang. Malahan ketika dia lihat kondisinya siaco, ini bener-bener di luar dugaan lancar banget dia bilang. Jadi nggak ada yang aneh. Jadi, nggak usah khawatir ya, udah, aku mah, apa kata dokternya, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Aku mah bisanya berdoa yang penting, bayi sama ibunya sehat, lancar ya, kelahirannya. Terus ya, bisa berkumpul dengan keluarga besar di Jepang. Nanti, kalau udah ada rejeki, bayinya mau aku bawa pulang ke Indonesia juga. Berkumpul dengan keluarga besarku di Indonesia. Pasti rame itu. Ya, itu sih info untuk saat ini. Jadi, nanti setelah melahirkan. Nggak bisa ketemu siaco. Mau gimana ya? Memang aturannya begitu. Di Jepang, emang ketat kan malahan tuh. Dari semenjak corona sampai bulan kemarin, itu nggak bisa nemenin waktu kelahiran. Waktu melahirkan itu nggak bisa. Jadi baru bulan ini, pas bulan ini masuk bulan ini dibolehin, tapi nggak tahu deh bulan depan kan karena corona naik lagi di Jepang. Kalau nggak dibolohin, berarti emang rezeki aku ini ya. Aku sih bener-bener mau nemenin siaco. Ya, karena kita sebagai cowok, kita nggak tahu gimana rasa sakitnya perjuangan jadi ibu itu. Benar-benar, kita sebagai suami cowok laki-laki itu -laki nggak akan pernah tahu. Jadi, kita sebagai bapak itu nggak ada apa-apanya sih. Sebagai cowok tuh, benar-benar perjuangannya nggak seberapa. Makanya, sedikit pun kalau seandainya kita bisa meringankan ya rasa sakitnya istri kita. Ya, contohnya dengan menemani dia, ya, waktu melahirkan, ayolah calon bapak-bapak yang lain jangan takut sama darah jangan takut temenin istri kita itu sampai melahirkan uh, jujur aku juga takut darah ya tapi harus berani ini karena istri kita itu berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan jadi kita harus meneman dia ya paling nggak ada di sampingnya lah itu penting banget begitulah guys nggak tahu nunggu sampai jam berapa Oh kayaknya dokternya datang nih kan dipanggil nggak nih kalau dipanggil berarti udah mau ngelahirin